Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara membuat animasi pada Always On Display seperti ini. Dan kalian bisa menerapkannya pada semua tipe HP Android. Oke, langsung saja silang simak videonya. Ya, untuk melakukannya, di sini kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu AOA. Aplikasi ini gratis dan bisa kalian download secara langsung di Google Play Store. Kita buka aplikasinya, kemudian di sini kita pilih stiker Nah berikutnya di sini ditampilkan berbagai macam animasi untuk always and display pada HP Android kita. Oke mantap-mantap ya. Salah satu contoh misal saya pilih. Oke saya pilih yang ini. Kemudian di sini kita pilih save. Kemudian untuk membukanya kita harus menonton iklannya terlebih dahulu ya. Oke iklannya sudah kita lewati. Kemudian pilih save. Kemudian sekarang kita lihat untuk hasilnya. Oke, untuk animasi pada Always On Display sudah berhasil kita buat. Dan seperti inilah untuk contohnya. Di bagian bawah ada notifikasi, dan di bagian atasnya ada jam dan juga tanggalan. Oke teman-teman, itu dia trik singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.